Baiklah bersahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Pemimpin akan menyuguhkan info-info menarik dari idola kita Di kabar pertama langsung disuguhkan vitamin yang sangat membahagiakan sekali dari Bapak Bila Satu jam yang lalu mengunggah video Bunda Lesti Kejora yang menjadi model nih bersahabat ya Produk MRB Clothing Line. Wow, Masya Allah MRB Clothing Line persahabat ya, sudah bisa dibeli di aplikasi Sofi Yuk cus saja buruan untuk warga Konoha yang ingin kapelan Langsung saja beli produk MRB Clothing Line Karena ini cakep banget persahabat, apalagi melihat modelnya Cantik beginian Masya Allah mudah-mudahan sukses Dan selalu diberikan Kelancaran buat bisnis Idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat kita lihat Selanjutnya Kali ini persahabatnya Bunda Lesti Memakai dress berwarna putih Makin terlihat Aura kecantikannya Luar biasa Idola kesayangan kita emang selalu membuat kita kagum Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Umdian, Masya Allah keren banget modelnya penyanyi papan atas Lesti Kejora cantik soleha istrinya Muhammad Rizky pilar Masya Allah keren banget pokoknya persahabat modelnya bukan kaleng-kaleng penyanyi dangdut papan atas Lesti Kejora kemudian juga persahabat kita lihat di kolom komentar begitu banyak respon yang sangat luar biasa salah satunya dari akun leoni 2889 berkah Masya Allah Sukses terus maju makin terang dan tetap terang, amin. Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga persahabat kita lihat juga ada informasi yang sangat membanggakan. Alhamdulillah selalu bersyukur ya untuk produk MRB ini sudah sold out dalam waktu 55 menit. Wow sudah habis nih ya terjual belum satu jam sudah habis untuk produk MRB clothing line. Berkas selalu untuk Leslar, Marcel luar biasa. Kita lihat juga di konten berikutnya. model cantik dari Bunda Lasika Kejora. Kita lihat juga di konten Dufir. Ini menginformasikan juga untuk produk MRB sudah habis persabaten ya. Kita simak kalimat caption yang ditulis. Masya Allah, cepet banget. Salt outnya berkahnya Leslar MRB clothing line. Buruan yang belum check out sebelum kehabisan tuh persahabatan. Banyak yang gak kebagian kudu kerja ya untuk warga Konoha karena banyak sekali orang-orang yang sedang menunggu. Ingin tentunya memiliki produk MRB clothing line. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar. Di antaranya persahabat dari akun Aisyah Syarah Simlanju mengatakan Aku nggak kebagian sedih banget tuh persahabat ya Ternyata banyak juga yang nggak kebagian. Ada juga tanggapan dari hidung mancung Abang Fatih Leslar Ya Allah aku ketinggalan baru buka udah habis katanya Masya Allah berkah selalu ya Untuk idola kesayangan terbukti dukungan semakin banyak Dari orang-orang baik, orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan dan untuk harganya pun persahabat ya ini terjangkau juga tidak terlalu mahal ya untuk harga produk MRB Clothing Line Kemudian juga persahabat kita simak diunggahan Lestler Sweetie Perhatikan persahabat ya ini ada video momen semalam Lesti dan Rizky bilang Serta pengacaranya menyambangi Polda Metro Jaya namun kita dibikin salvok dengan beberapa tanggapan Idola kesayangan kita emang beda banget persahabat ya Pergi ke Polda yang dibahas itu adalah roknya Bunda Lesti kita lihat di beberapa tanggapan komentar dari Adelia Allah Karim trending lagi rok yang dipakai Lesti pokoknya Lesti bisa membawa keberuntungan Allah Karim Masya Allah ada juga tanggapan dari Elin Nurwalina 529 Masya Allahal semoga Allah Subhanahu selalu melindungi Leslar dan Abang Fatih dari orang yang zalim Amin ini doa baik juga. Dan kita lihat juga dari Siratunia Arsari itu juga mengatakan outfit Lesti pasti bestseller banget katanya Tuh, Rock yang dipakai dede apa namanya Wow, Ini rock aja sampai dibahas persahabat dia Sampai trending rock yang dikenakan oleh Bunda Lesti Saat datang ke polda semalam Emang idola kesayangan kita ini berbeda banget persahabat dari yang lain Datang atau pergi ke polda yang dibahas adalah rock ya, Masya Allah. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Dipo TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dari Leslar tentunya.